Aku yang berjalan dalam kehampaan terdiam terpana terbata semua. Para bintang-bintang tentang arti kita. Dalam Terluka Karena Kita Aku kan Tanya para bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang seru.